Jajajan! Ayo! Unboxing yuk! Awas! hey guys! Unboxing Omiyage! Omiyage itu berarti oleh Ore, oleh-oleh sayang. oleh-oleh Bukan ore-ore, oleh-oleh. Oleh-oleh. <laughs> -ore. yeah. Ya, ayo ayo dibuka. Oi. Ini semua isinya ini. Langsung buka ya. Ini semua isinya surprise buat ini buat sayang gue ini. Jadi udah nungguin, udah dari kemarin dia nungguin pas habis pulang tuh pengen langsung buka. Oke okay. okay, satu dua tiga. tiga. Wow. <laughs> isinya banyak banget Isi ini guys. Waw banyak Wah. banyak kayak mau ekspor gitu ya mau ekspor aku mau buka ini toko kelontong di Jepang ini <tuk> Ayah, iya iya mau Wah, buka toko ya man, waduh dari apa dari Indonesia sayang Hah? dari Indonesia bukan bukan dari mana aku pegang gitu <tuk> banyak banget sampai kayak banjir loh <tuk> apa sih kayak banjir bahasanya lebih banjir sih banjir Waduh, oh, ini yang aku suka itu ya favoritku. Apaan favorit kamu? Ini lu luwak, luwak. Itu buat Mama. Hah? Itu buat Mama bukan buat kamu. Eh, tapi kamu bilang oh. buat sayang gitu. Oh, oh. <laughs> mana lagi mana lagi. Kopi luwak. Ya, topi topi. ya. Satu dua tiga tiga ya. Itu namanya satu rencing sayang. Apa? satu renceng, uh, iya, renceng itu, satu renceng itu Jadi isinya tiga 10 rancang. kalau enggak ini 12 ya masih sibuk dia guys masih sibuk itu kopi saya, oh, itu buat apa? apa oh, yang beda ini? yang mana? ini, oh ini ini ini ini dari hasilnya pup pupnya ini pupnya binatang itu loh, ah, pup binatang oh. itu <laughs> ini apa itu? eksklusif <laughs> Ini apa? supaya makin joss, sayang? Joss, buat nah, apa itu sebelum kita? Uh, biar makin joss. <laughs> udah buka ya? Oh, buka, buka, buka. Oke, buka, buka. Kayaknya kejepit deh ini. Enggak, aku enggak. Bukan pakai ini minum, sayang? Eh, ini minuman. Minum? Eh, wah, oh, pikirannya kacau. deh, extra joss, jadi minuman obat kuat, kayaknya. <laughs> iya, kayaknya. Udah, pokoknya joss gitu ya. Waduh, e -e -e. Besar, <tik> joss, extra joss. Apa ini benar juga ya? Ini soalnya ada kata-kata, ada, kat, ada kata-kata joss gitu. Jadi kayak minuman, minuman makin kuat. Iya, oke, Bukan, bukan ini. Ini kalau kerja kecapean gitu kan ada tulisannya di bawah: oh. health, "Health supplement" banyak di gitu ya. Pokoknya ada macam-macam lah. kita punya macam-macam, oh, hal -hal, macem -macem. oh minuman, iya. ini. Oh, pokoknya tuh. Oh, itu ini bumbu kentang, kentang goreng. goreng. Oh, potato ya, bro. Itu, itu bumbu oh. kentang goreng. Kentangnya mana? Ya, kentangnya beli sendiri loh <laughs> Oh, ya? Oh, ah, ada juga rasa yang... eh, barbecue. itu, barbecue, barbecue. Ah. ini jagung bakar, jagung bakar, rasanya. jagung bakar. Tapi ini potato kan? iya ya, enggak? Ya, wah, <laughs> orang bumbu Kamu makan kentang Ajau. goreng juga, ada yang rasanya ini, kok ya? Ah. Oh, ini energen, energen yang kamu suka kan? Oh, ini masakku ya. Itu bumbu-bumbu buat bumbu masak bumbu. itu. Kamu nggak tahu pakainya itu. Itu oh. ada rasa rasa sapi, sapi. sama rasa ayam. Ha. Oh, ini masakku ini juga Sama-sama, ya? bawanya agak banyak, soalnya takut ini takut kurang. Uh oh, aku bisa masak soto ya. Masak soto kayak bisa aja nih, orang ini apa? Boncabe itu, boncabe itu kamu enggak bisa makan. Itu pedas, oh, nah iya. nah itu ini la fonte itu makaroni. Iya, yang. itu mungkin kamu boleh nyoba lah. Ah, ini mau gua, mau gua, mau gua, mau gua, mau gua, mau gua, mau gua, mau gua, mau gua, mau Jepang mau gua, mau itu tulisannya mogu-mogu, bahasa Jepang Oh iya, iya. ada mogu-mogu gitu Iya, ada mogu-mogu tulisannya Oh, beneran. masih ada ya ini? Ada-ada, tapi susah nyarinya yang rasa leci itu Ini, ini apa? Ah, itu itu terasi, saya Oh, terasi, berat banget Satu kilo? Iya ah, so, Soalnya mau bikin sambal Ini, ini apa? Kerupuk kulit Oh, hitam ya? Yang ini kerupuk kan? Itu kerupuk bawang itu. Itu harus digoreng. Nanti ini? jadi besar. Hah. Kerupuk kulit ya. Oh. oh, masih ada bonggung ngomong <laughs> lucu ya ini? Ini lucu ya? Iya bener. Iya, iya. Oh, siapa ini banyak. banyak. Banyak. Rasanya banyak. Ada caca. Caca. Tahu nggak caca? Iya, tahu. Siapa ya, dengar makan? Enggak, ya, kalau yang ini aku baru mau nyoba yang Kate Buri itu, enggak tahu aku. Oh, gitu. oh Ini, ini kelihatannya istimewa ya? Iya dong, makanya aku cuma beli satu. <laughs> <laughs> <laughs> Silver <laughs> ini banyak loh itu. Iya, banyak ah. banget. Wah. Coba hitung, coba Berang hitung, banget. coba hitung Silver ya? Coba keluarin aja, keluarin. Oke. Hmm, Shibo, logo Hitchi, Hitchi. Jujur, Jujur, Jujur, 15, 17, 17 beras cuma cuman 17? 17 Aku beli lebih dari 20, empatnya nya mana? kemana? Jadi mana? Kamu makan ya? Oh. Guys silver queen sekarang tuh rasanya agak beda dikit ya kalau gak salah aku nyobain Udah gitu bungkusnya kayak agak tipis Tapi harganya makin mahal Soalnya waktu aku beli itu 17 ribu rupiah Padahal dulu tuh Dulu-dulu banget ya Itu cuman 10.000 ribu Sayang, ini apa ya? Ah, itu ikan sarden, sayang. Sarden? Iya, itu Hantu ikan sama sarden. sama tomat ya, ini? Sama... Iya, sarden sama tomat. Oh. Itu kayak ini loh, kalau yang di Jepang tuh kayak bum, apa sarden sama ume gitu loh. Ah, udah dimasak gitu? Udah dimasak gitu. eh botang? Hmm, Botan? hmm. Botan. Dulu aku sering makan itu soalnya. Botan itu bagus di Jepang loh. Hah? Enggak, itu kayak eh? produk Malaysia kayaknya. Bukan. Kayak oh, iya, iya, iya. Pikiranku hmm? bagus banget, Mitsui loh bersaham bentar beneran ya kan? eh, ini dari Jepang lo hah mana dari mana? Jepang sini sini sini ada tulisan gak? oh iya ya ya Tokyo eh. Jepang beneran ah, kamu aku nggak nipu-nipu loh kamu impor dari Jepang <laughs> dari Jepang eh nggak tahu aku iya dong eh guys beneran ya botan itu ternyata produk Jepang Aduh, kamu bawa dari Indonesia Enggak, <laughs> tapi di Jepang ada enggak? Di, di Jepang enggak ada kan? Ada enggak? Enggak ada ya Tapi ada tulisan kamci bacanya, ini bahasa Jepang juga itu botan Iya, iya, botan-botan Iya Oh, beneran aku enggak tahu iya. Aku udah makan berpuluh-puluh tahun itu Ternyata produk Jepang ya Pantes, ikannya tuh kayak mulus banget Mantep, Jos Dari lama ini? udah lama, lama banget udah oh, lama oh jadi dari lama hubungan sama Jepang Ya, enggak tahu nggak. Ah, aku kira itu produk Malaysia ternyata produk Jepang guys ini oh iya, buatan Jepang tapi apa? kamu dari bawa, bawa dari Indonesia dari Mitsubishi apa Mitsui ya ah oh, dari Mitsui Mitsui. Dari Mitsui oh emang Mitsui itu perusahaan Jepang gede ya dia bergerak Trading di ya? berbagai macam Wee. bidang sih tertawa aku guys jadi belajar buatan ternyata produk Jepang tuh makanya ikan sardennya mulus-mulus ah. itu, itu ini apa? cacing? bukan bukan cacing gitu ah itu i ebi kering gitu eh? udang kering udang udah kering ini? itu itu buat masak oh, kangkung oh kirain cacing bukan buat masak kangkung yang itu yang potong itu bukan bukan bukan kamu gak tahu tuh cara pakainya udah oh longan longan soalnya oh, aku berat banget di Jepang susah loh iya soalnya gak boleh bawa ini kan yang segernya yang freshnya ke Jepang kan iya iya iya makanya aku beli yang kaleng ah. Gitu Supaya kamu bisa makan di sayang Yeay Oh gede banget Berat ya Berat itu Awas loh Terima kasih lo. ya Awas loh Kena kaki lumayan lo benjol. <laughs> Ini apa Itu kecap asin Di Jepang tuh kan Yang shoyu itu kan kecap asin sebenarnya Oh sebenarnya Di Indonesia juga ada Ada yes. Shoyu, shoyu, shoyu huh? Oh gitu Makanya mau pakai itu Coba makan sama natto Rasanya kayak gimana huh? <laughs> Ini apa Oh Jajan. Kecil sambal ABC, kecil kecil, gak ada uang ya? Jadi udah kecil gitu ya? Oh iya, kok belinya Dulu yang besar kecil man? ya? Enggak, enggak. Ada yang besar kok. Kok aku belinya yang ini kecil ini, ya? Ini plastik, enggak tahu aku. Kok botol, botol ya? Botol plastik iya. <laughs> Udahlah, kamu enggak makan pedas juga kok. Ah itu Warna ini, isa. ah ini. ini apa? Jeruk kecil ya? Sirup, sirup, sirup jeruk itu, itu buat bikin es itu. Oh gitu, buat bikin es. Ah, asam. Nggak tahu aku belum nyobain Eh, ooooh Guap! Pasti, da, enak. pasti enak Oh, Guava Guava apa. Gua apa? Ya, di Jepang kan nggak ada jambu kan? Nggak ada Makanya, uhuh. bisanya beli bawa jusnya Ini apa? Itu ini Minuman? Bukan Itu hmm. susu Susu? Condensed milk Susu kental manis, bagaikan suami, huh? suami manis lagi Ini lucu ya? Bungkus kayak gini Iya <laughs> kayak deterjen aku pikir detergent. atau sampo atau links kan bukan ya, kan? kalau di Jepang kayak gitu kan oh iya sih ya kalau di Jepang kemasan kayak gitu kayak ini deterjen ya, ya, ya oh itu nih gula aren gula merah itu oh ini gula aren ah gula oh, merah itu bulat ya berat sih aku beli kilo kok sudah ah berat iya lumayan oh bulat, ya lumayan. Ah, oh, bulat. Iya. apa sih aku dengarnya berat bukan bulat Oh, gula aren, ya, gula merah ini dia nggak tahu makinya. Nggak tahu gimana masak. Iya. Ah itu bumbu pecel, kamu nggak tahu itu udah pecel? skip aja, skip. Hah, kamu nggak tahu itu. Oh. Itu kecap manis. Atau manis. juga kayak gini ya. Oh legal. iya refill iya refill oh. Kamu mau nyari yang makanan yang udah siap makan aja. Oh ini itu apa? ini produk asli Indonesia. Oh. Itu honey honey. Oh, honey. Madu. Madu. Uh kok kamu tahu sih madu? Hah. Mau kamu dimaduin. <laughs> Ya itu madu asli dari dari hutan itu Eh dari hutang? Ah, itu hutan asli itu mana? Asli asli sari itu hutan. Kamu pasti belum pernah nyoba deh Yang yang rasanya asli kayak gitu Iya Masih gak tau kamu iya. Ini ada sari juga nih Oh sari wangi. Ah, Ini udah tau kan kamu ya Yang segar gitu ya Ini buat goreng ikan Sama iya. goreng ayam ah, Bumbu racik. Ini roti ini Oh ini roti? Malkis Cuki, ya? ah, Dulu aku sering makan itu waktu kecil oh, <laughs> Ya buat anak ya gue Enggak juga sih eh? So, ini semua mie, mie Indomie, Indomie, Indomie, Indomie, Indomie, Indomie, Indomie, Indomie, berapa? Situ, situ masih ada, sayang. Ah, sini. Oh. Jajang. Indomie, Indomie, Indomie, Indomie, Indomie, Indomie, Indomie, Indomie, Indomie, selera ku. Indomie, mie. Indomie, selera ku Indonesia. Indomie, Indomie, Indomie, apa ini rasanya rasa ayam bawang rasa soto ayam oh ini bingung mana yang paling kamu suka yang mana dari mana dari semuanya dari semuanya semua nih ah mana hmm. wah wow, gile dan gila, bos. Bos. Yang mana ya ini sebenarnya ada juga di sini nih. masih ada ini buat masak cuman dia nggak tahu nih pakainya pasti apa itu ini buat masak nih masak sup Ya, yang mana, man, yang ya. Mana mana yang ke, paling kamu suka? Paling yang aku suka itu kalau makanan ini ya, si Queen Tahu aja yang mahal. Dan oh. <laughs> kalau minum mah mogu-mogu. Oh, aku kira eh, ini kecap banggo. <laughs> <laughs> mogu-mogu. lama aku enggak gedo ini. Jadi kalau mogu-mogu sama Silver Queen dijadiin satu gimana? Silver Queen? Mogu-mogu? Indonesia. <laughs> Ya guys, ini satu koper 28 kilo isinya cuma makanan aja semua makanan-makanan. Soalnya uh, emang siaco ini suka makan makanan Indonesia kayak Indomie, apalagi bumbu raci, kentang goreng yang macam-macam lah. Sama yang ini favoritnya Silver Queen sama Mogu Mogu. Tapi aku yakin cewek-cewek pasti suka dong Mogu Mogu sama Silver Queen. Iya enak dong. Masalahnya tuh cowok yang nggak suka, soalnya Kenapa? harganya mahal. <laughs> Eh, hey, udah aku bawain jauh-jauh dari Indonesia, nggak ada apa gitu, hadiah apa gitu. Itu apa ya? Apa oh, ya? Mana? Apa ya? Ah, ah, ah, emang bahagian istri itu tiada duanya, guys. Ya, habis ini kamu harus masak buat aku ya, nyuci. Mandiin aku juga. Ah. Ah. <laughs> Oke okay, guys, itu dulu guys. Video kali ini, thanks for watching. always be smart and salam Indonesia. Seneng nggak beneran? Seneng banget kok rasanya biasa aja wajah kamu senang banget loh Kena, itu silver coin buat kamu cuma satu loh. sisanya tuh buat ini buat teman-teman aku eh sama buat orang kantor oh gitu